Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 3 Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat-sehat saja Nah, anak-anak Kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika Dan kita akan mempelajari materi pecahan senilai Baiklah anak-anak Mari kita belajar materi kali ini ya. Disimak dengan baik-baik, oke? Okay? Pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu? Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama. Cara menentukan pecahan senilai ada empat cara. Yang pertama yaitu dengan garis bilangan. Yang kedua dengan gambar. Yang ketiga yaitu mengalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Dan yang keempat yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Ternyata ketika kalian menentukan pecahan senilai juga bisa menggunakan garis bilangan loh. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Dari 0 sampai 1, kemudian di tengahnya 1/2. Kemudian ada lagi 1/3, 2/3 dan seterusnya. Nah, di situ diberi keterangan atau berwarna biru, diarsir warna biru itu artinya pecahan yang senilai. 1/4 itu sama dengan 2/8. 1/3 itu sama dengan 2/6. Kemudian 1/2 itu sama dengan 2/4, 3/6, 4/8. 2/3 pecahan senilainya itu sama dengan 4/6. Dan 3/4 itu sama dengan 6/8. Cara berikutnya untuk menentukan pecahan senilai yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. 1/2 nah kebetulan kita kalikan dengan 2 ya anak-anak ya. Jadi pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan 2. 1 kali 2, sama dengan 2 2, kali 2 2 4. Jadi hasilnya 2/4. Kemudian bisa juga 1/2 itu kita kalikan dengan 3. Jadi harus sama antara pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya 3 per 6. Nah, kebetulan ini juga bisa dikalikan dengan angka 4. Nah, hasilnya berapa? 4 per 8. Apakah sudah cukup? Belum ya anak-anak ya? Nah, bisa juga kita galikkan dengan angka 6. Hasilnya yaitu 6 per 12. Jadi, intinya ketika kalian memilih bilangan, maka antara pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Kesimpulannya yaitu pecahan senilai dari 1 per 2 yaitu 2/4, 3/6, 4/8 dan 6/12. Selanjutnya yaitu menentukan pecahan senilai menggunakan gambar. Contoh, tentukan pecahan senilai dari 1/2 menggunakan gambar. Nah, anak-anak, untuk menentukan pecahan senilai dengan gambar kita kalikan satu berdua dengan bilangan yang sama. Contohnya, Ustazah menggunakan bilangan dua, yaitu hasilnya 2 per 4. Setelah didapatkan pecahan senilai dengan mengalikan antara pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, kita bisa menggunakan gambar. Nah, coba perhatikan penyebutnya, yaitu 4. Maka gambarlah gambar yang berisi empat bagian yang sama. Di sini Ustada menggunakan gambar persegi. Atau persegi panjang ya anak-anak ya. Kemudian jika sudah, kita harus mengarsir gambar yang menyatakan bahwa 2 per empat. Yang diarsir adalah dua bagian. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Jadi, pecahan senilai dari 1 per 2 jika menggunakan gambar adalah seperti ini. Nah, berikutnya, menentukan pecahan senilai dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Perhatikan contoh. 9 Pembilang 15 kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu sama-sama dibagi dengan bilangan 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi, pecahan sederhana atau pecahan senilai dari 9 per 15, yaitu 3 per 5. Contoh berikutnya. 15 per 27. Kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Jadi pecahan yang senilai dari 15 per 27, yaitu 5 per 9. Next, berikutnya ada bilangan atau pecahan 28 per 98. Sama-sama dibagi 14 28 dibagi 14 sama dengan 2 98 dibagi 14 sama dengan 7 Jadi pecahan senilai dari 28 per 98 yaitu 2 per 7 Jadi diingat-ingat ya anak-anak ya Antara pembilang dan penyebut, bilangan pembaginya harus sama Oke, sampai di sini materi yang kita pelajari hari ini. Terima kasih banyak karena sudah menyimak materi tentang pecahan senilai. Semoga bermanfaat ya. Ustazah ingatkan lagi, untuk tetap sholat lima waktu, belajar dengan rajin, hormat kepada orang tua, mengaji, dan selalu berhati-hati atau menjaga kesehatan. Ustazah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.